Analisa euro: US di tanggal dua Januari tahun dua tren pergerakan euro USD berada dalam tren bearish dan berpotensi melanjutkan penurunannya ke sekitar area satu titik Cermati pergerakan euro USD jika terus bertahan di bawah area 112401 dua sampai satu karena ada potensi Euro, USD kembali bergerak turun ke sekitar area 1.12200 Sebaliknya, waspadai pergerakan Euro, USD jika berhasil menembus ke atas area 1.12500